Niatin papai ya, ya. papa disini ya, ya. <laughs> makasih, dadah Waduh Hei, selamat datang di Korea, Asandi ya. Upa, hari ini kita ditemenin nama Sandi selamat di Korea <tos> Selamat datang di Korea, Sandi. Ya, ya. Upa, hari ini kita ditemenin nama Asandi Sandi selama di Korea. Ya, ke tempat yang seru. <laughs> Thank you, Koko, Dokter Tata. Kita udah sampai. Yay. Kita mau kemana aja? Tungguin di Kisi TV. Oh ya, kalau yang mau tahu keseruan kita bareng sama Upa Sandi selama di Korea, jangan lupa nonton Kisi TV. Nanti kita tayangin langsung.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 Iki ada, ada, ada, ada ya, ada, ada, ya. take <laughs> Sifat, ada, sifa lagi. agil ya, ada. Adil. Adil. Adil. ya. Adil. Adil. Adil pada sehat tinggalin papa. Papa itu. Selamat makasih. Dadah. Ya dada. dada. dada sayang sana. Iya, sudah dadah. Sudah Iki dadah. merah Dadah. Dadah. ya. Take care. Ya enggak, Dadah, dadah. Lala, lala. Lala, Ibu. Ibu. Ah, kisihukis lagi. Wah. Ah. Mau enggak, lala? pamitan.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 Harap, harus minum vitamin ya. Setiap pagi harus tugas kamu itu doang. Oke? Iya, saya kis. Ya. Eh, mau bapak nggak ikut apa? Ya, ngerti ya, pinter ya di pesawat ya. gak boleh nakal ya. Eh, hey. hey. boleh nakal ya. cantik. Jujur. Nah ya nanti ya itu Abrata Abrata tinggal kita ya <laughs> tinggal kita ya <laughs> <tuk> oh, lalu, so. Itu akan di Terus yang itu <berdata> <yang> tede <berdata> ibu mah ada <tuk> yang temen beda. Ibu ada temen ntar mah Hei. Ya, nggak apa-apa, si rumah bersama-sama ibu Aaaa, dada. Dada, dada, ibu Kisih ah, ah. Mau ya, pamitan ya, <tik> Aiyah, oh, oh, eh, mau kemana? Tinggalin ibu, iya, yeah, iya. Yeah. Tinggalin ibu, iya. Yeah. Ada? Uh, uh, tinggalin ibu, papa. Iya. Yeah. Anteng ya, arti mama ya. nggak boleh lemer ya di pesawat ya. Oke, okay, bobo pintar. Aku bakal mau bobok. Kiki suka ya? Kiki ya. Kiki ya. butuh. Ya. Sayang. Ma, saya sayang Mak dadah Eh ikis dadah Merah Ada, ada. Dadah. dadah ya Topinya topinya <laughs> Siva dadah lagi lagi Gila, Gila. pada sehat Sehat ya pada Sehat lancar Ya Allah Ya Ting Papai terima <Syan> oh, kasih. Dadah, aduh, aduh, aduh, Mak, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, dadah aduh, ya. aduh, aduh, aduh, lagi, ah, Gil! Biar pada sehat! Pada sehat, ya? Bisa sehat, lancar! papa dadah! my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 gua katanya nih nanti seret mana tapi makan mah habis dua enggak ketul udah enggak ada lagi lu mau minum apa kopi tumben lo mau gua ajak Gue pada gede, laki kan udah standby di rumah. Dulu lu nggak pernah mau kalau gue ajak. Dulu mah, belum petah. Sekarang mah udah betah. Hmm. Dulu, dulu, dulu, dulu, dulu kan mah, dulu pernah mau. Ya? Sekarang mah udah nggak pernah ada air mata ya. Hmm. Kalau kemarin. Gak... Sekarang udah pada cengar anak-anak udah pernah ngerti. Hmm. Hmm. Dulu mah nggak pernah mau. Nggak. Ke Turki, terus Ubur. Kemarin dulu juga oleh-oleh, anak-anak jadi ngerti. Iya. Nggak apa -apa, gak mau dulu sekarang, diajak umroh tuh. Olleh-oleh ya sih. Cuman kita nggak nukerin apa sih? <laughs> Cewek. <laughs> Cewek. Buya <laughs> <laughs> itu Kenapa? itu nanti lupa nanti lupa. Iya.